Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sama Godin. An ada Iqbal di Syakri Ramadhan. sanati. Lillah kita Allah. Ya Allah, aku berniat puasa di bulan Ramadan tahun ini untuk menjalankan fardu di bulan Ramadan karena Allah semata.